Sehingga sampai kemarin e, Ibu Megawati yang merasa cantik, karismatik, pintar, pengakuannya gitu, melecehkan menurut saya Kepala Negara Republik Indonesia, Jokowi. Jadi kalau ada tokoh-tokoh yang tidak mengerti ini ya dia bukan Islam. Sebaliknya... Islam juga nggak ada penjilat, gitu nggak hmm. boleh jadi penjilat. Yeah. Penjilat munafik, eh, yeah. itu ah. sangat tidak dibenarkan, itu ah. Uh, ah. apa istilahnya, kerak dan neraka gitu. Yeah. Nah. Yang PNI sekarang jadi PDIP, PDIP. kumpul semua di situ, hmm. termasuk pertanyaan seriusnya, PKI, PKI kemana? Nah, ya. Kan tadi PNI jelas PDIP, PDIP. Masumi jelas pecah-pecah tadi, pecah. PKI. Hmm. Ha, menurut pengakuan Ripka Ciptaning, hmm. kader PKI hmm. semua ada di PDIP. Hmm. Gitu loh, hmm. Bima Arya juga begitu ngomong. Hmm. Ada hmm. tokoh-tokoh yang lainnya juga adalah hmm. jadi nggak bisa dihindari. PKI bersarangnya sekarang ada di PDIP. PDIP. Itu sejarah nggak bisa dibantah. Mau saya mau dibantah, bagaimana orang sejarah? Ya. Nah, Islam nggak ada kebencian Pada siapapun, hmm. nggak ada menghujat kepada siapapun. Hmm. Kalau merekanya juga tidak jual, ya kita nggak beli. Ya. Gitu. Nah, jadi nggak ada kita pakai neko-neko, apalagi jadi penjilat, cari makan di dakwah ya kagak lah. Hmm. Pekerjaan cari makan saya advokat. Hmm. Oh banyak saya transaksi miliaran banyak hmm. ya, dalam konteks sebagai advokat. advokat nggak boleh kita cari uang di dakwah, cari uang di pengajian, hmm. cari uang jadi ceramah-ceramah pakai amplop-amplop, eh ya, amplop pihib gitu, nggak bakal dari kiai-kiai gitu muncul hmm. apa konsep yang bener gerakan yang bener hmm. nggak bakal. Hmm. karena Allah larang dalam surat Furqon hmm. ayat 57, nggak boleh minta imbalan tuh nggak boleh. Hmm. Ya, jadi kita melawan dengan Hmm. struktur berpikir yang benar hmm. bukan acak adut hmm. bukan dengan gerakan-gerakan separatis Betul. dan kekerasan-kekerasan yang terorisme Betul. itu yang itu didesain itu hmm. itu by design dia bikin ini teroris karena dapat duit ada anggaran dari rumah keingatan. nah untuk itulah nah, ya, S.I. sendiri pecah-pecah ada S.I. merah lah ada SI yeah. <laughs> nah, <laughs> jadi representatifnya sekarang seperti itu jadi Al-Fatihah itu enggak bakal salah gitu, cuma ya, arurnya cuma kita ngerti di mana gitu. Hmm. Sebagai kader mesti ngerti kok jangan blok. Paham. Yeah. <laughs> Terus dalam konteks berikutnya sekarang tiga partai itu sudah me, udah istilahnya bereproduksi. Hmm. Yang PNI sekarang jadi PDIP, PDIP kumpul ya. semua di situ, hmm. termasuk. Pertanyaan seriusnya, PKI, PKI kemana? Nah, kan tadi PNI jelas PDIP, PDIP. Masumi jelas pecah-pecah tadi. Pecah. PKI? Hmm. Nah, hmm. Menurut pengakuan Ripka Ciptaning, hmm. kader PKI, hmm. semua ada di PDIP. Hmm. Gitu loh, hmm. Bima Arya juga begitu ngomong, hmm. ada hmm. Tokoh-tokoh yang lainnya juga ada lah, hmm. jadi nggak bisa dihindari. PKI bersarangnya sekarang ada di PDIP. PDIP. Itu sejarah nggak bisa dibantah. saya mau dibantah bagaimana Bang sejarah iya. hmm. dan tidak ada maksud-maksud lain kita gitu. menjelaskan ini penting, hmm. ya kan? Betul. Nah, boleh nggak nggak dijelaskan karena ini sejarah. Biar nggak terlupakan, terlupakan. Soekarno sendiri bilang jangan lupakan terlupakan sejarah. sejarah. Hmm. nah Padahal PKI sudah masuk organisasi terlarang. terlarang. Gitu. Hmm ada tab MPR nya nomor 25 tahun 1966 hmm. itu jelas gitu pelarangan hmm. terhadap ajaran komunis, uh, komunis marxisme hmm. itu adapun sekarang mereka masuk lewat jalur ini mempengaruhi banyak kebijakan hmm. terlihat dari adanya pergerakan Pancasila digerus menjadi ekasilah Ekasila. ya kan? Hmm. lewat haluan ideologi Pancasila, Pancasila. Nah, jadi ini penting sebagai satu sejarah, saudara-saudaraku, seiman, seislam. Sementara mereka mensolidkan diri, bahkan sekarang saya lihat di medsos bikin pasukan-pasukan, ya, hmm. uh, belakangnya pakai uh, apa, topi patani topi patani topi caping, barit merah, merah. Nah, itu kan hmm. menggambarkan nggak boleh lupa kepada gerakan petani dan buruh. Nah, petani dan buruh itu lambangnya palu arit. Hmm. Saya ngerti palu arit itu lambang palunya buruh aritnya itu petani. petani. Nah digambarkanlah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam kesempatan ini pagi ini di Bogor kita Insyaallah di kediaman saya sendiri Egy Sujana channel people power channel Insyaallah yang lainnya kalau mau mengutip silahkan karena dakwah eh, tren sekarang kita lihat manusia dalam perjalanan kehidupannya seringkali lupa diri gitu. Loh. Asal muasal dan cikal bakalnya gitu kurang lebih. Sehingga sampai kemarin Ibu Megawati yang merasa cantik, karismatik, pintar Pengakuannya gitu, melecehkan menurut saya. Kepala Negara Republik Indonesia, <tuk> Jokowi, untuk ditempatkan, lu tuh siapa gitu loh? Jangan nggak tahu diri gitu. Kalau nggak ada PDIP, ya kasihan lah gitu. Itu benar, sisi fakta benar sekali. Tapi kan gaya penyampaian sarkasme gitu, eh, ya, Jokowi nggak bisa apa-apa. Dan menariknya kalau orang begitu menjokowi langsung diproses itu. Tapi kok Megawati nggak diproses? <laughs> ya, apa istilahnya secara hukum kan dianggap menghina begitu lah. Itulah hukum kita yang ambigu, hukum yang mendua, hukum yang tidak konsisten. Gitu. Nah, kaitannya dengan fungsi dakwah kita itu sangat menarik dari segi kita ini, terutama perjalanan HMI yang saya pernah mendirikan versi MPU. Ini sejarah juga, jangan suka pada lupa gitu yes, ya. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Iya, Yasmerah. Soekarno yang sendiri melupakan. Jasmerah. Juga jangan lupa PKI bercokol lagi sekarang juga, dulu sejarahnya siapa gitu hmm. Dilihat dari uh, konstruksi berpikir saya itu surat Al-Fatihah. Hmm. A'udzubillah minah syaitan ikhdina siratal mustaqim tunjuki jalan yang lurus betul gak? betul siratal ladhina an'amta alaihim khairil makudub bi alaihim waladhalim amin. amin kita minta ditunjuki jalan yang lurus jalan orang-orang yang terdahulu sebelum kamu betul hmm. Bukan Ghoiril ma'udul Bukan Jalan orang-orang yang Dimurkahi oleh Allah Bukan ya, Jadi Jadi ada uh, dua alur sejarah Alur jalur kanan Alur jalur kiri nah, Kita Islam itu jalur kanan Al-Balat Surat Al-Barat Surat ke-90 Baca aja dari 17, 18, 19, 20 jadi orang-orang yang beriman, yang betul-betul sholat, jaga kebaikan-kebaikannya untuk mengajak ke jalan Allah itu golongan kanan. Sebaliknya golongan kiri yang nggak sholat, hmm. yang PKI dulu, gitu munafik, menyimpang, ya. yang menyimpang lah itu golongan kiri dulu. Gitu ya oleh karena itu jangan ada yang tersinggung. Saya klaim golongan kanan memang, memang in position situ. Nah itulah politik identitas gitu loh. Ya. Harus jelas kita identitasnya. Ya, ya. Ini dulu di HMI kader mana loh? UBK bang. UBK itu apa? Universitas karno Cabang Jakarta Pusat Utara, Kilosari nomor 17. Tahun berapa? 2006 sampai 2011. Udah, udah tamat ya? Selesai alhamdulillah. Hmm. Hmm. Bawa temannya si Ahmad? Ini teman seperjuangan kita di Bogor, di jalur kita istilahnya kita teman perjuangan. Hmm, gitu. Iya, dalam siar, dalam menegakkan dalam dakwah bersama. Mat kenalin, siapa nama lu? Nama Ahmad Tari Sobari. Ini. Adik. Adik Sudah gitu. Sudah kita kita apa ya namanya ya? Kemarin di ada contoh-contoh. Bojonggede. Bojonggede. Tetap dakwah terus ya? Iya. Nah, menamain-namain Nah, jadi harus ada formatnya gini loh hmm. format kita itu kan Al Quran hmm. sebagai rujukan dan Sunnah Nabi hmm. satu lagi uswah uswah itu sebut. seput sifat, sifat ulangi sifat sifat, sifat. Pikiran, pikiran ucapan, ucapan tindakan, tindakan dari Nabi Muhammad salawatullahi nah, itu dijadikan menjadi uswah, uswah. ya jelas ya jelas. nah konteks put ini yang menjadi perbincangan kita hmm. karena rasulullah yang menjalankan isi Quran itu jadi hmm. the living Quran atau the walking Quran Quran yang berjalan Quran yang hidup hmm. dalam bentuk manusia personifikasi Islam itu ada pada diri Muhammad jelas? jelas maka dia harus jadi contoh dan rujukan hmm. nggak ada terorisme dalam Islam hmm nggak ada garis-garis maki-maki orang juga nggak ada ya, kita rahmatan, Dilalami. nah ini Islam ya, jadi kalau ada tokoh-tokoh yang tidak mengerti ini, ya dia bukan Islam ya. nah sebaliknya Islam juga nggak ada penjilat gitu. hmm. nggak boleh jadi penjilat ya. penjilat, munafik eh ya. itu sangat tidak dibenarkan itu uh, apa isinya kerak dan neraka gitu? Mau ya, dibilang. Ya. Ya. Ya, untuk itu, inti kader jangan jadi para penjilat. Mau dibilang. Banyak kali kader-kader hmm. dari HMI, mau dari PPMI, juga ada, hmm. mau dari mana aja deh. Hanya di tiap partai juga ya, penjilatnya banyak sekali. Hmm. Karena berhimpitan dengan. Ya, Menarik. Dijamin dan CIA. Ya, ya keperluan-keperluan yang mendasar Udah, dalam hidup dunia ini. Hmm. Maka guidance kita contoh orang-orang terdahulu. Nah orang-orang terdahulu dalam konteks al-fatihah namanya Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan para pengikutnya orang-orang beriman bersamanya. Kemudian tabiin, kemudian tabiin, tabiin terus sampai ke para ulama ulama warasatul ambiyah ambiya. jadi dia pewaris para nabi pewaris para sampailah dakwah itu. itu ke kita gitu loh Betul. lewat orang-orang tua kita nenek moyang kita guru-guru kita nah, dalam perspektif politik kita batasi di situ mm -mm. kita mulai berpolitik dalam konteks berdemokrasi itu tahun 1955 55. ada tiga partai di situ mm. satu PNI 2 Masyumi 3 PKI jangan lupa nah, ada PKI iya. dulu itu ya yang subur dan berkembang atas dukungan Soekarno ada sejarahnya bahwa Soekarno sangat mendukung bahkan mau bersama mati bersama PKI ya ada pidatonya kita punya arsipnya itu iya. Jadi mendukung, bahkan buat program namanya Nasatom Nasakom. Nah, Semua orang juga ada hmm. Jadi hmm. sekarang cikal bakal PKI masih bergeliat dan terus menunjukkan taringnya juga Nggak boleh lepas dari akar sejarah ini hmm. ya? ya Karena PNI mau suka tidak suka hari ini representatifnya adalah PDIP, PDIP. Gitu. Ya kan. Betul. Nah, PDIP dibentuk waktu itu juga gabungan dari ada partai Kristen hmm. ya, ada Layar Marhain dan hmm. lain sebagainya lah hmm. yang mendominasi gabung. Nah, Kalau Masumi dulu tuh gabungan dari uh, NU, NU, Muhammadiyah. Muhammad, ya. uh, kalau tidak salah ya Persis, Perti. Itu? Ya betul. Gabung di situ hmm. bikin Masumi. Nah sekarang representasi Masumi pecah-pecah, hmm. ya betul, betul. Ada PKS, PKS. ada P 3 ya, ada PKB, hmm. ada PAN, Pan, ada sekarang Partai Umat, Partai umat. Ya? Hmm. itu nggak bisa nggak lepasan dari semua Partai itu semua tadi, itu. ya kan? semua Karena akarnya dulu itu kan Masumi itu Muhammadiyah, NU. NU dan lain sebagainya yang bergabung waktu itu SI Serikat Islam, Syarikat Islam. Ya. nah untuk itulah nah, ya, SI sendiri pecah-pecah ada SI merah lah ada siapa <tik> nah, <tik> jadi representatifnya sekarang seperti itu jadi al-fatihah itu nggak bakal salah gitu tuh <tik> arurnya cuma kita ngerti di mana gitu sebagai kader mesti ngerti kok jangan blok <tik> <tik> ya. <tik> nah, terus dalam konteks berikutnya sekarang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 enggak boleh enggak enggak dijelaskan karena ini sejarah. Dia ya, enggak terlupakan Soekarno itu. sendiri bilang jangan lupakan sejarah. sejarah. Hmm. Nah, padahal PKI sudah masuk organisasi terlarang. terlarang. Gitu. Hmm. Ada TAP MPR-nya nomor 25 tahun 1966. enam. Hmm. Itu jelas gitu pelarangan terhadap ajaran eh, komunis. komunis Marxisme hmm. itu. Adapun sekarang mereka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 topi petani topi petani topi capingnya baret merah, merah. Nah, itu kan hmm. menggambarkan enggak boleh lupa kepada gerakan petani dan buruh nah itu. petani dan buruh itu lambangnya palu arit hmm. supaya ngerti hmm. palu arit itu lambang palunya buruh aritnya itu petani. petani nah digambarkanlah seperti itu ini hmm. hmm. orang diingatkan jangan lupa itu mudah-mudahan penjelasan ini tidak jadi masalah karena ini intelektual enggak hmm. ada kebencian apa apapun Cuma menjelaskan sejarah hmm. kita pertanyaannya justru saya sedih Bagaimana umat Islam mereka mengkonsolidasi apa mengkonsolidasi dirinya begitu bagus Ngiri. yaitu cara mereka berjuang ya. kok kita kadut gitu, <cay> gitu. <caya> <cay> Kalaupun ada yang hebat kita udah berharap ada HTI, HTI. di Bubari. Di Bubari nggak ngelawan ya oh, iya. sudah cicing lah ya kita. Cicing. Ada juga FPI, FPI, sama FPI. di Bubarin juga nggak ngelawan juga ngelisana bikin FPI baru ya sudah. Itulah kualitas kita hmm. ya kita otokritik. Hmm. Jadi kita tidak ngeritik orang saja ngeritik kita semuanya. Kita semuanya. Ya, kita juga. Eh, ah. HMI juga pecah, mereka, mereka. sampai hari ini pecah iya. ya. saya mereka. menjadi beban yang serius hmm. sepertinya pemecah belah HMI bagaimana orang saya konsisten HMI adjustnya Islam hmm. kenapa hmm. harus diganti nah buktinya HMI kongres di Jambi tahun 1999 balik lagi kong Kongresnya menyatakan ajasnya Islam dulu waktu tahun 86 terima ajas tunggal pencet apa alasannya jadinya <laughs> kalau bukan kepentingan, kepentingan dan ketakutan ini iya. gitu. sejarah bisa iya. juga dibantah Insyaallah eh, konsep tahu diri ini penting ya. jadi eh, di dalam konteks ini kita bermaksud untuk merajut kebersamaan Muslim sudahlah ini ini potret kita begini sekarang bagaimana umat Islam bersatu? nah gitu. Nah, tawaran gagasan saya umat Islam bersatu dalam mm, tiga hal penting satu orientasinya tetap mengacu Al-Quran sebagai satu petunjuk dan rahmat. Ya. Itu harus dijadikan begitu. Al-Qur'an itu banyak hikmahnya, hmm. mengandung hikmah yang luar biasa, hmm. bisa jadi petunjuk, petunjuk, dan Allah datangkan rahmatnya. Ya. Nah, gitu. kita nah, itu ada diterangkan di Surat eh, Surat 31 Satu, ya. Surat Luqman, ya. ayatnya 1 sampai dua Lihatlah di situ bahwa Al-Qur'an itu. Mengandung hikmah jadi petunjuk dan rahmat. Kemudian diterangkan lagi dalam bentuk operasionalnya hmm. di al-Baqarah Al 218, 218, ya, yang menyatakan amanu hajaru jahadu, gitu loh. Kemudian diterangkan lagi amanu hajaruhnya dalam bentuk praktis hmm. di surat at-Taubah, at-Taubah, ya, At mulai 23, 24. 25 26, 26 sampai ke 105 dan 111 11. gitu loh hmm. itu gambaran jelas operasional sebagaimana seput-seput dari Nabi Muhammad hmm. kemudian lagi dijelaskan lagi hmm. untuk kepribadian Muhammadnya itu bahwa Muhammad itu orang yang disucikan oleh Allah ada di Al-Azab, termasuk keluarganya hmm. Ahlul, bait. Ahlul bait, ya, surat Al-Azab surat ke 33, ayatnya 33 juga, hmm. jadi dasar berpikir saya ini, insya Allah Al-Quran bukan maunya Egi Sujana hmm. gitu. nanti ya, Tertul. Anda tinggal buka sendiri, ini kan podcast yang singkat-singkat aja, hmm. Anda ngaji sendiri nanti, ayat-ayat yeah. yang saya sebut tadi, hmm. dan juga beberapa hadis yang menopang hmm. termasuk ada hadits kursi juga nah itulah seput nabi-nabi eh apa sifatnya pikirannya ucapannya tindakannya Tidakkan. dari nabi dikemas ke semuanya itu menjadi hadis, hadis. Insya ya hmm. tapi harus dibedakannya hadis normatifnya artinya norma-normanya norma nilai norma nilai-nilainya Pribadi Muhammadnya sendiri hmm. operasional itu namanya sport, sport. gitu, loh, Yang berjerah, yang delivering Quran hmm. yang, yang Quran berjalan, Quran yang hidup, hidup Itu personifikasinya Nabi Muhammad sebagai contoh teladan Dan prinsip utamanya Nabi harus banyak berbuat kebaikan Rasul mengajarkan, Allah kepada Rasul mengajarkan lewat Jibril tentunya Konsep mendasar yang harus dicapai oleh umat Islam adalah umat Islam ini kuntum khaira ukhrijat linas. Jadi kita ini umat Islam yang terbaik di antara seluruh manusia. <tuh> ya. Kenapa kita terbaik? Karena kita amar ma'ruf, naimungkar, nggak ada kepentingan hmm. lain. Gitu. Itu konsep berpikir yang Hak sangat jelas. Ya. Ya. Nah, Islam nggak ada kebencian kepada siapapun, enggak hmm. ada menghujat kepada siapapun. Hmm. Kalau mereka juga tidak jual ya kita enggak beli yeah. gitu. Tapi kalau mereka jual kita beli. Kita beli dalam arti hmm. Islam itu tetap menjaga konsistensinya untuk tidak menyerang hmm. gitu konsep dasarnya. Tapi kalau diserang kita siap. Nah, itu itu, hmm. itu yang saya pahaminya hmm. Dan yang lebih dari itu lagi, Islam itu punya pendekatannya hmm. dalam pengertian ajarannya supaya ngerti dulu akidah syariah akhlak. Hmm. Gitu. Akidah, ilmu akidah ini hmm. namanya tawhid. tauhid. Tauhid, hmm. gitu loh. Jadi tauhid, ilmu tentang akidah. Amal ah, ilmu tauhid, namanya iman. Iman. Hmm. Gitu. Jelas. Jelas. Yang kedua, syariah. Syariah. syariah itu jalan, ketentuan-ketentuan harus begini, harus begitu Kajian ilmu syariah namanya fikih, fikih. Betul. Nah, fikih. Dari fikih dilaksanakan ya. namanya rukun Islam, Islam. Atau ketentuan-ketentuan hukum Islam hmm. Jelas? Jelas? Yang ketiga prinsip Islam itu akhlak hmm. Nah akhlak, akhlak dalam perspektif kajian Al-Qur'an dan sunnah dan lain sebagainya itu dikaji nama ilmunya tasawuf maka ada banyak aliran ini-aliran itu tetap tasawuf untuk tapi yang top saya senangnya Ghazali baguslah ya jalan lain tafsirnya dan lain sebagainya itu mengandung nilai-nilai yang luar biasa aplikasi dari ilmu tasawuf namanya Iksan ada teman kita namanya Arif Iksan dulu Udah arif, iksan lagi. Allah, ya. Nah kita semua mesti menjadi insan yang iksan, itu, jelas, oleh karena itu Islam pokok dasarnya adalah akidah syariah ahlak, ilmunya adalah tauhid, fikih, tasawuf, melaksanakannya adalah iman, islam, iksan, ini semua jumhur ulama sepakat kalau mau mengkaji Islam. Jadi kita ini berislam berdasar ilmu bukan ikut-ikutan. Nah, sekarang itu saya namakan persepsi. Persepsi kita harus sama di situ. Nah, kalau persepsi kita sama akan meningkat menjadi satu kesadaran. kesadaran. Seperti nanti ini hmm. tadinya blow on, sekarang dijelasin, ngerti nggak? Ya, ya, Muncullah paham. kesadaran, ya, ya dah? Iya, iya, iya Oh kader busi gini, hmm. gini dulu dulu lu ikut training tingkat apa? Lu lk 1 aja lu, <laughs> <laughs> k sampai senior pos <laughs> <mesinnya>. itu hmi <high laughs> Nah untuk itu kita tingkatkan menjadi satu kesadaran kolektif. Hmm. Bahwa Islam itu nggak bisa jalan hmm. kalau tanpa kekuasaan. Ah, kesadaran ini ada nggak? Ya. Makanya, itu butuh partai politik. Hmm. Nah, tapi kita dipecah dengan satu sistem sekularisme. Jangan ikut-ikutan politik, hmm. itu urusan duniawi, duniawi harus pisah dengan urusan akhirat. Hmm. Nah, itu namanya sekularisme. Sekular dan pendidikan kita menopang bahkan hmm. mengkondisikan sekuler. Hmm. Buktikan SD, SMP, SMA, universitas. Hmm. Ini di bawah Kemendiknas, hmm. ya. Ada Kemendiktinya juga waktu itu sekarang hmm. Kemendiknas. sebelah sini ibtadi, ibtidaiyah, sanawiyah, Matrasah. aliyah, hmm. IAIN, sekarang UIN. ya. You know? hmm. Ini di bawah departemen agama jurusan akhirat, jurusan akhirat. Hmm. walaupun sekarang banyak variasi, hmm. tapi substansinya memisahkan dunia dan akhirat. akhirat. Inilah sekularisme dan kita bayar hmm. pendidikan itu. Coba anak kita bayar sekolah bayar tuh, tuh. untuk disekulerkan. Bagaimana kita blow on itu? Hmm. Udah disekulerkan, belak bayar lagi. Hmm capek banyak yang utang-utang kasihan hmm. sampai yang dan jual ini jual itu hmm. apalagi kalau Masalah. dia kuliah di swasta ya. hmm. jadi oleh karena itu ini kesadaran ini penting Betul. kalau hmm. dia penting ini dia apa, berupaya untuk merubah keadaan, salah satu jalan merubahnya, hmm. Islam bukan dengan gerakan separatis, bukan, ya, bukan. Islam bukan gerakan teroris bukan, bukan. Islam bukan, bukan. memungkinkan sofan ka'anahum bunyanumarsus, hmm. nah bersaf-saflah kamu seperti bangunan yang kokoh, hmm. itu perintah Allah dalam surat asaf, As ya, ayatnya 60, uh, surat 61, hmm. ayat 4 hmm. Tapi harus diawali dengan pengertian Jangan kamu omdo hmm. Kamu kan omdo aja apa, Sahadat, sahadat itu ya. omdo hmm. Belum aplikasi Umdo. Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Itu omdo Umdo. Baru omong <laughs> Actionnya adalah Dengan berjihad, berjihad Di jalan Allah Sebelum jihad hijrah dulu ya amanu hajaru jahadu. Nah itu Al apa Al-Baqarah 218 tadi. Ya. Nah, jihadnya sangat ditekankan oleh Allah anhasibtum jannah. Apakah kamu kira kamu akan masuk surga? Ya, sebelum berjihad. Ali Imran 142 dan 146. Ini semua ini daging istilahnya hmm. dalam dakwah ini nggak ada sekolek kulit, kulit daging ini, ini jadi lu mau jikirnya sampai doer kayak ya salatnya jidatnya item tunggang-tungging terus hmm. nggak bakal masuk surga hmm. sebelum, jihad. sebelum jihad baca Quran Al Imran satu empat jannah apakah kamu kira kamu masuk surga hmm. sebelum jihad dan sabar Apa? sabar banyak orang salah paham cicing, hmm. itu mah belok, belohnya, dia meng, he, he, he, sabar he, he, he. itu progresi, he, he, he. apa, tidak lemah, hmm. tidak patah semangat, hmm. tidak, tidak menyerah, tidak putus iya itu tidak menyerah, hmm. nggak frustasi ya, dengan kondisi apapun, apapun. itu dijelaskan hmm. di Ali Imron 146, empat enam, jadi konstruksi berpikir saya Quran dan Hadis hmm. sangat jelas. Hmm.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 Pengajian, hmm. cari uang jadi ceramah-ceramah, pakai amplop amplop, eh amplop hib itu, hmm. nggak bakal dari kiai-kiai gitu muncul. Hmm. Apa konsep yang bener gerakan yang bener hmm. nggak bakal? Hmm. Karena Allah larang dalam surat Furqun, hmm. ayat 57. Nggak boleh minta imbalan tuh nggak boleh hmm. Berdakwah harus betul-betul ikhlas karena Allah. Terus merubah keadaan, dari Allah, tidak baik menjadi baik. baik, dari tidak Islami menjadi Islami. Itu fungsi dakwah. Hmm gitu lah, ya. oleh hmm. nah, karena itu berdakwah nah ini penting hmm. bukan tugas semata Ustadz para kiai hmm. itu bagus mereka hmm. jadi Ustadz jadi kiai itu bagus top hmm. tapi itu bukan jadi satu profesi hmm. itu satu nilai, nilai. yang okay. diambil. Nah, saya profesinya advokat juga bisa berdakwah seperti saya, saya bukan Ustadz saya hmm. bukan ulama hmm. tapi saya berdakwah dalil-dalilnya jelas logikanya jelas hmm. ya. Outputnya jelas yang kita mau capai ya, Sebagai satu perkaderan yang luar biasa hmm. Nah, oleh karena itu Kita fokus kepada konteks politik tadi Sekarang partai mana yang bisa harus kita ikuti Gitu loh yeah. Ya, ikutilah alur yang dulu itu hmm. Dari zamannya Wali Songo Bentuk dakwah sampai ada Masumi Masumi pecah-pecah Nah, yang pecah-pecah ini kan masih ada yang konsisten ada. Sedikit banyaknya lah hmm. Atau yang uh, jeleknya sedikit, gitu. yeah. <laughs> yang banyak jeleknya nggak usah dihiko. Yeah. <laughs> Itu apalagi ikut partai lain, mm. yang dua tadi selain keturunan Masumi. Ngapain, bagaimana? Nanti berat pertanggung di hadapan Allah. Mm. Kau udah bersumpahlah, Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah Kau sudah bersahadat, tapi gerakan politiko menentang hukum-hukum Allah. Itu kan kurang ajar gitu, mm. ya, Apa? Yeah. Penjilat dan perusak ajaran Islam itu itu, hmm. nah, kita harus pilih nah, ke depan kita berharap uh, dari saringan, istilah saya saringan akidah Islam kita menyaring gitulah hmm. bahwa partai politik yang benar yang masih konsisten, konsisten. menegakkan izul Islam wal Muslimin. Nah. Penegakan ijul Islam wal Muslimin itu berkesesuaian dengan Pancasila. Sila pertama saja Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas, ya Dan dasar negara Republik Indonesia ini Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hmm. menyatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut dalam mukadimah. Alinea ketiga berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kebanggaan kepada Allah diwujudkan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang sedang digerus oleh mereka, PKI. PKI tadi itu zaman baru sekarang. Yang kita tahu adanya di mana mereka itu, ini yang menggerus ini yang tidak memboleh karena lihatlah setiap perundang-undangan yang diajukan kalau yang berbau Islam masih disikat sama mereka hmm. ya. kalau kita lihat dari tahun 74 tentang undang-undang perkawinan karena urusan perkawinan Islam kok banyak diganggu-ganggu orang yeah. ajar mereka sampai sekarang Omnibus law itu juga. Cipta, cipta kerja cipta kerja itu dikeluarkan PP nya juga yang hmm. amat sangat subversif kepada konstitusi hmm. tapi nggak hmm. bisa buat apa-apa karena kita nggak kuat, kita lemah, kita pecah-pecah hmm. nah ini, ini kesadaran ini yang saya ingin dalam. Ya, jadi kita melawan dengan struktur berpikir yang benar bukan acak adut bukan dengan gerakan-gerakan separatis dan kekerasan-kekerasan yang terorisme hmm. itu yang itu didesain itu hmm. itu by design dia bikin ini teroris karena dapat duit, ada anggaran dari logiknya terutama Amerika. ISIS saja yang bentukan Amerika si Hillary Clinton itu kan ada omongan Hillary Clinton. Kita emangnya nggak tahu, emang blog, apa? Ya. Muncul ISIS, ya. dan kita itu dan banyak sekarang di sini kaki tangan kaki tangan, ngeri. Nah, maka kita tetap berlindung kepada Allah. Amin. Supaya Allah terus melindungi kita, balelahauma maulakum khairun nasirin. Jadi, hanya Allah lah pelindung dan penolong kita yang sejati. Amin. Untuk itu, pagi ini berkesadaranlah: Islam is the best. Islam harus diwujudkan. Carilah partai politik yang betul-betul sekarang bisa mewakili aspirasi Islam. Jangan yang jual-jual suara kita. Itu penipu itu bunafik besar uh, bejat dan kita minta Allah azab orang-orang kayak begitu ya dan memberi kekuatan kepada kita yang istiqomah untuk kepentingan tegaknya agama Allah. Allah wakbar. Insya Allah wakbar. Takbir. Allah, wakbar. Allah, wakbar. Allah, wakbar. Allah wakbar. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.